Raja Ampat memiliki banyak tempat wisata, ada tempat wisata yang sudah diketahui, dan ada juga tempat wisata yang sama sekali belum disentuh atau diketahui. Di channel Raja Ampat Lovely, kami uraikan spot-spot wisata yang ada di Raja Ampat, yang sudah diketahui atau yang sama sekali belum diketahui. Namun sebelum kami lanjutkan, pastikan Anda telah mendukung kami dengan meng-subscribe channel ini, agar kami semangat untuk menyajikan konten-konten terbaru seputar dunia wisata Raja Ampat. Konten berikut ini, kami infokan spot wisata batu pensil yang ada di Raja Ampat. Inilah tampak spot wisata batu pensil di Muara Kali Raja. Batu pensil adalah sebuah batu yang berdiri tegak lurus di Laut Muara Kali Raja. Batu Pensil memiliki ketinggian mencapai 15 meter dari permukaan air laut. Menurut masyarakat setempat, Batu Pensil menyimpang cerita tentang negeri ratusan pulau ini sejak dulu. Batu Pensil sudah ramai dikunjungi para wisatawan yang datang ke Raja Ampat. Hingga sekarang, Batu Pensil merupakan salah satu spot wisata yang sudah terkenal di Raja Ampat. Terima kasih Anda telah mendukung kami. Dengan menonton video ini